Bahkan Sampai hadirnya dia Yang membuatku cemburu Dan aku harus kembali berpura-pura Tidak terjadi apa-apa Ambe -apa. berah <tap> <tap> Selamat sampai datang kembali di channel Ranu Sejaga Teraya <tap> Buat yang belum tahu kalau subscribe itu gratis <tap> Coba buktikan sendiri dengan cara tekan subscribe Kami yamin pasti gratis Walafiat <tap> Buat yang sudah subscribe dan ucapkan Eh thank you kakak Sebenarnya Ada yang ingin aku ungkapkan Lewat kata yang mungkin menyesakan Satu titik kejenuhan Antara Aksara Pengikat cerita Bahkan Sampai hadirnya dia Yang membuatku cemburu Dan aku harus kembali berpura-pura Tidak terjadi apa-apa Tapi Biarkanlah waktu yang mengutuk indahnya masa Indahnya saat kita bercanda Tertawa Bahkan Sampai kau dan aku hidup dalam masa yang sama Juga dalam rasa yang seirama. Sayang Walaupun kita tak selalu bersama Percayalah Aku akan selalu mendambamu Bersama doa yang bisa kau rasakan setiap waktu Dariku Untukmu